wabarakatuh. Hai teman-teman Nah kali ini kami akan menjelaskan Tentang video sterilisasi Baik itu sterilisasi alat Sterilisasi ruang dan sterilisasi Eksplan untuk mengetahui Tentang video penjelasannya Tonton terus ya Baiklah di sini kami akan Menjelaskan video mengenai Sterilisasi Sterilisasi ini merupakan salah satu Prosedur yang digunakan Pada praktikum kultur jaringan yang bertujuan untuk menghilangkan mikroorganisme sterilisasi ini sangat mendukung proses keberhasilan suatu prosedur kultur jaringan tanaman adapun tujuan dari sterilisasi ini adalah yang pertama kita dapat mengetahui bagaimana cara-cara sterilisasi yang kedua kita dapat mengetahui alat-alat apa saja yang akan disterilisasi pada praktikum kultur jaringan yang ketiga kita dapat mengetahui sterilisasi ruang-ruang kultur. Yang keempat, kita dapat mengetahui bagaimana cara sterilisasi eksplan atau bagian tanaman yang akan dikulturkan. Untuk sterilisasi ini terbagi menjadi tiga bagian: yang pertama, sterilisasi alat; yang kedua, sterilisasi ruang; yang ketiga, sterilisasi eksplan. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum sterilisasi ini adalah autoclave, botol kultur, baker glass, erlenmeyer, petri dish, pipet tetes, tinset, scalpel, batang pengaduk, aluminium foil, kain lap, keranjang. Dan yang terakhir, talam Adapun bahan yang digunakan Yaitu, deterjen Beklin Dan aquades Sudah kerja untuk sterilisasi alat Yang pertama itu semua alat lain yang digunakan dalam kultur jaringan Seperti, botol kultur, Ellen Mayer, petri dish, beaker glass, dan lainnya Dicuci sampai bersih menggunakan deterjen dan bilas dengan air mengalir sampai bersih. Dalam hotto pastikan tinggi air pada batas yang telah ditentukan. Lebih baik gunakan hasil destilasi untuk menghindari adanya kerak atau karat. Masukkan peralatan dan bahan, pastikan semua bagian alat medis yang akan disterilkan terkena air. Tutup autoclave dengan rapat dan kencangkan agar uap tidak keluar. Klip pengaman autoclave jangan dikencangkan dahulu. Nyalakan autoclave lalu atur timer minimal 15 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Tunggu air mendidih untuk menciptakan uap yang memenuhi kompartemen autoclave dan terdesak keluar dari klip pengaman. Kencangkan klip pengaman sampai selesai, waktu 15 menit dihitung mulai dari tekanan mencapai 2 ATM. Jika alarm berbunyi, tanda selesai, tunggu tekanan dalam kompartemen turun sehingga tekanan sama dengan udara di lingkungan. Sterilisasi ruang Sterilisasi ruang adalah ruangan yang akan digunakan pada saat praktikum Kultur jaringan harus bersih dan terhindar dari kotoran ataupun debu Agar pada saat praktikum ruangan nyaman digunakan Dan juga dapat meningkatkan hasil praktikum kultur jaringan yang baik Alat dan bahan yang digunakan yaitu Alatnya ada sapu lantai lantai penyemprot dan lampu ultraviolet dan bahannya ada desin, desinfektan disol formalin 20% alkohol 90% data ruangan yang ada di laboratorium kultur jaringan yaitu ruang tanam dan, dan ruang inkubasi Sterilisasi ruang tanam yaitu sapu lantai dan dinding dengan sapu yang sudah disediakan. Yang kedua yaitu basahkan kain pel atau pel lantai dengan alkohol 90%. Lalu pel lantai hingga keseluruhan ruang tanaman. Dan kalau tidak ada alkohol bisa juga menggunakan desinfektan disol. setelah dipel kemudian ruangan disemprotkan dengan penyemprot yang sudah diisi alkohol 90% apabila tidak ada alkohol dapat diganti dengan formalin apabila menggunakan formalin tunggu selama 12 jam untuk memasuki ruangan kultur jaringan yang sudah disemprot disemprot formalin ataupun alkohol selama 12 jam agar tidak membahayakan pada saat di dalam ruangan tersebut. Yang kedua yaitu ruang inkubasi. Sterilisasi ruang inkubasi yaitu dengan menggunakan lampu lampu ultraviolet pada saat menggunakan dan Dimatikan saat memasuki ke dalam ruangan tersebut. Selanjutnya, saya, Muhammad Ristiawan akan menjelaskan tentang sterilisasi eksplan, yaitu sebatas membersihkan debu, cendawan, bakteri, dan kontaminan lain dari bagian permukaan eksplan, atau disebut desinfestasi. Sterilisasi eksplan terdiri dari dua metode. Yang pertama, sterilisasi explant secara mekanis, yang kedua sterilisasi explant secara kimiawi. Bahan-bahan kimia yang dapat digunakan untuk sterilisasi explant yaitu sodium hipoklorit. Selanjutnya merkuri klorid dan yang terakhir alkohol 70%. Sterilisasi explant Dilakukan dengan cara dicuci menggunakan deterjen sebanyak 2 gram selama 10 menit Selanjutnya direndam fungisida kontak sebanyak 3 gram selama 2 jam Dan bakteri sida sebanyak 3 gram selama 1 jam Yang dilakukan di luar ruangan lab oke okay, sekian dari video tentang penjelasan sterilisasi dari kami uh, lebih kurangnya kami mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thanks for watching